Usah berbagi pada barang yang lepas, seruan desa. Jadi lebih indah di dunia ini Lepas tanpa lengan Ku panjang lebih tinggi Ku